Beberapa waktu lalu, warga dihebohkan dengan penemuan lima arca yang berada di pekarangan salah satu rumah warga. Arca yang ditemukan berupa arca Krishna, Ganesha, Hanoman, dan Rama yang terbuat dari bahan kuningan. Pria yang menemukan arca itu mengaku mendapatkan firasat berupa mimpi yang mengarahkan untuk menemukan harta karun pria itu memutuskan untuk menggali tanah di pekarangan belakang rumah yang dibantu oleh ahli metafisika setelah diteliti oleh para ahli ternyata beberapa arca tersebut merupakan benda peninggalan zaman kuno yang telah lama hilang ini beberapa arca peninggalan sejarah itu disimpan di kantor bupati dan akan dilakukan penelitian lanjut. Nah kira-kira sobat semua pernah menemukan benda peninggalan sejarah seperti ini enggak?